Hai, ayo kita pergi ke sekolah Pertama, kita mandi pagi dulu Apa saja perlengkapan untuk mandi? Sabun Ya, apa lagi? Handuk Ya, apalagi? Sikat gigi Ya, apalagi? Sampo Ya, kamu pintar! Setelah itu, mari persiapkan perlengkapan sekolahnya Apa saja ya perlengkapan sekolahnya? Pensil Ya, apalagi? Tas Ya, apalagi? Seragam ya, kamu pintar. Oke, sekarang aku sudah siap naik apa ya ke sekolah sepeda ya? Kamu pintar, terima kasih sudah membantuku. Ayo, kita main yang lain. Yuk, kita bantu ibu untuk membersihkan rumah. Aku butuh sapu. Dimana sapunya? Sapu. Ya, kamu pintar. Oke, sekarang bereskan kamar tidur dulu. Barang apa saja yang tempatnya di kamar tidur? Tempat tidur ya, apalagi selimut ya, apalagi bantal ya. Kamu pintar sekarang, kita bereskan dapur. Barang apa saja yang tempatnya di dapur? Kulkas Ya, apalagi? Kompor Ya, apalagi? Pisau Ya, kamu pintar Oke, okay. terakhir kita bereskan halaman rumah Barang apa saja yang tempatnya di halaman rumah Rumput Ya, apalagi? Pohon ya, apalagi tanaman ya. Kamu pintar, terima kasih sudah membantuku. Kamu pintar.